Perkenalkan, namanya monyet Kapucin Berwajah Putih atau Panamanian White Face. Kapucin mungkin kita tidak pernah tahu nama monyet ini akan, tetapi kita pernah melihatnya, meski hanya di sebuah film maupun bintang iklan. Monyet tersebut merupakan spesies berukuran sedang dari famili Cebidae dan subfamili Cebinae, juga dikenal sebagai peniru cebus Kapucin Berwajah Putih Amerika Tengah dan kapucin berkepala putih panama, monyet dunia baru ini berasal dari hutan Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Kapucin berwajah putih panama juga dikenal menyebarkan biji dan serbuk sari yang menjadikannya penting bagi ekologi hutan hujan. Di sisi lain, monyet tersebut memiliki keunikan tersendiri misalnya saling menyodok mata satu sama lain sebagai isyarat ikatan dan mereka juga akan melempar batu ke monyet lainnya. Monyet kapucin berwajah putih panama adalah spesies cerdas yang dapat dilatih untuk membantu orang lumpuh.